Halo, selamat datang di temen curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang apa sih konsistensi itu Oke, yuk kita langsung bahas aja Jadi, ngobrolin soal konsistensi Di sini aku ngambil dari tiga definisi Yang nanti bakal aku simpulin apa artinya dengan pemahaman aku sendiri Jadi yang pertama dari Collins Dictionary Yang kedua dari Cambridge Yang ketiga dari Britannica ya Dan disini seperti biasa kita tulis Konsistensi Konsistensi adalah seseorang yang selalu konsis, Apa namanya Seorang yang konsisten itu selalu berperilaku dengan cara yang sama Punya sikap yang sama terhadap orang atau sesuatu Atau mencapai level kesuksesan yang sama ketika ngerjain sesuatu Ini dari Collins Kalau dari Cambridge The quality of always behaving Kualitas yang selalu pada akhirnya nunjukin perilaku Atau ngerjain sesuatu itu dengan cara yang mirip-mirip gitu loh Atau selalu nampak dengan cara yang sama ngelakuin hal yang sama di beberapa situasi gitu. Kalau di Britannica the quality or fact of being consistent such as the quality or fact of staying the same at different times. Di sini ada waktu gitu ya. Jadi pada akhirnya konsistensi adalah melakukan atau perilaku gitu ya. Menunjukkan perilaku yang sama dalam berbagai situasi yang berbeda. Jadi, yang disebut konsisten adalah ini, kalau dari kamus. Dalam situasi di sini, bisa ditambahin ya, dan waktu yang berbeda gitu. Tapi, kalau dari yang aku pahami, konsistensi, udah kecerai lidahnya lidahnya konsistensi itu apa yang ada di pikiran. Sama dengan atau di kepala, ya. Kepala sama dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi, ini menurut aku definisi aku tentang konsisten, tapi pada dasarnya ya sama ya, karena di sini eh, apa namanya si definisi ini menunjukkan perilaku yang sama dalam berbagai situasi dan waktu yang berbeda. Kalau aku, intinya mau dimanapun itu situasinya, mau dimanapun itu, eh, mau kapanpun itu waktunya, intinya apa yang ada di kepala itu yang jadi pelaku gitu loh, itu yang didelakuin. Jadi, pada dasarnya konsisten, konsisten itu intinya adalah kesamaan gitu. Kesamaan antara dua hal nih Antara apa yang ada di pikiran atau yang di ide kamu gitu ya Yang di ide, di pikiran Sama ke kelaku, sama perilaku Gitu Atau hmm, ya perilaku atau kelakuan kamu gitu Kelakuan kamu misalnya kamu orang yang konsisten, kalau misalnya bawa motor, pasti bawanya pelan-pelan gitu. Nah, kamu sedang bawa motor pelan. Gitu, nah di pikiran kamu bawa motor itu harus pelan-pelan. Nah, di perilaku pun juga gitu. Pada akhirnya kamu bawa motor pelan-pelan. Oke, jadi intinya menurut aku pada akhirnya seseorang bisa dikatakan konsisten ketika apa yang ada di sini ini terrealisasikan ke sini gitu. Terrealisasikan Kesini Jadi ketika bawa motornya pelan-pelan gitu ya Maka di pikiran kamu ya Bawa motor harus pelan-pelan gitu Mendarain motor tuh harus pelan-pelan Yang pada akhirnya terrealisasikan ke perilaku kamu Yang bawa motornya pelan-pelan Coba Apa yang kamu pelajari dari Konsisten ini gitu Nah <tuh>